Oke okay, teman-teman, kembali lagi di YouTube channel Sony Kurniawan ya Nah di video kali ini saya akan merekomendasikan suatu aplikasi pinjaman dana tunai non bank ya Nah yang mana pinjaman non bank ini adalah salah satu dari fintech V2V lending nah yang mana untuk fintech V2V Lending ini berbeda dengan pinjaman konvensional ya atau pinjaman di bank nah pada umumnya pinjaman di bank itu diwajibkan harus mempunyai jaminan ya seperti BPKP kendaraan, motor atau mobil, dan sertifikat rumah ataupun jaminan yang lainnya Nah, tetapi di Pintek P2 V Lending ini, teman-teman hanya bermodalkan KTP dan bukti pekerjaan. Teman-teman sudah bisa mengajukan permohonan pinjaman. Nah, langsung saja, ini adalah pinjaman dan tunai dari PINMAS. Ya, aplikasi PINMAS ini sengaja saya rekomendasikan karena aplikasi ini sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK dan sudah tergabung di... Asosiasi Pintek Pendanaan Bersama Indonesia atau AFI nah, Pinmas ini satu atap Dengan pinjaman online uh, Julo ya. nah, Yang mana kedua aplikasi ini Bisa memberikan limit pinjaman Tinggi ya Dan untuk tenor pinjamannya pun Lumayan cukup lama Dan di aplikasi Pinmas ini Untuk limit pinjamannya Mulai dari 500 ribu Hingga 5 juta rupiah Nah pada umumnya untuk limit pinjaman Biasanya disesuaikan dengan uh, Kelengkapan data pengajuan kita ya Nah perlu teman-teman ketahui Jika pengajuan teman-teman ingin diakses ya Di aplikasi pinmas Usahakan teman-teman harus mempunyai bukti pekerjaan ya Seperti slip gaji, ID card uh, Ataupun bukti pekerjaan yang lainnya Namun untuk saran saya Untuk bukti pekerjaan silakan teman-teman uh, upload ID card ya ataupun slip gaji nah, Silahkan teman-teman bisa lengkapi terlebih dahulu untuk persyaratannya Dan di aplikasi pinmas ini teman-teman eh, ada baiknya dipelajari terlebih dahulu ya Untuk simulasi perhitungan bunga dan pengembalian Nah perlu teman-teman ketahui di aplikasi pinmas ini untuk tenor pinjaman lebih dari Satu bulan itu hanya berlaku untuk pinjaman e, di atas ribu ya. Nah, jadi untuk ribu ke bawah itu biasanya hanya mendapatkan tenor pinjaman 30 hari. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Di sini jika teman-teman di ACC ya, 2.500.000, teman-teman hanya mendapatkan tenor pinjaman 30 hari. Nah, di sini untuk rinciannya hubungannya 327.000 dan untuk biaya proses administrasi sebesar 225.000 Nah jadi untuk total pengembalian pada saat tengah jatuh tempo yaitu sebesar 35.000 ya nah ini jika teman-teman mendapatkan debit pinjaman 2500.000 ya namun jika teman-teman mendapatkan limit pinjaman 3 juta nah teman-teman di sini bisa mendapatkan tenor yang lumayan cukup lama ya yaitu sebesar mohon maaf di sini untuk tenurnya tiga bulan ya. Nah di sini untuk rinciannya silakan teman-teman bisa lihat ya untuk bunganya sebesar 890.190 rupiah. Dan nah, untuk biaya proses administrasi sebesar 330.000. Nah untuk total pelunasan bulanan. Nah jadi eh, pada saat teman-teman mengasur per bulan. Nah di sini untuk totalnya yang harus teman-teman bayar yaitu sebesar 1.379.730 rupiah lebih nah, pun untuk bulan kedua dan bulan ketiga ini total pembayarannya sama ya nah jadi ini untuk rincian pembayaran ya dengan limit pinjaman 3 juta rupiah untuk tenornya tiga bulan nah jadi jika kita totalkan e, dari bulan pertama sampai bulan ketiga untuk total pengembaliannya yaitu sebesar rp rupiah Nah, begitu pun untuk limit pinjaman 4 juta ya, 4 juta atau 5 juta. Nah, di sini teman-teman bisa mendapatkan tenor 3 bulan ya. Nah, di sini untuk total angsuran bulanan sebesar Rp2.269.550. Nah, untuk total pengembalian pada saat pada awal pembayarannya untuk bulan pertama sampai bulan ketiga yaitu sebesar 6.898 rupiah nah, silahkan teman teman bisa di pertimbangkan terlebih dahulu ya. nah hal ini bertujuan supaya teman teman bisa menyesuaikan uh, pemasukan kita dan pengeluarannya Nah hal ini biasanya menghindari uh, gagal bayar ya atau telat bayar Nah silahkan teman-teman bisa dipertimbangkan terlebih dahulu ya sebelum teman-teman mengajukan uh, pinjaman Nah oke okay, mungkin sampai sini teman-teman bisa memahami video saya kali ini Namun jika teman-teman ingin sharing mengenai aplikasi pinjaman online silakan teman-teman nanti bisa sharing saja di kolom komentar Oke okay, sampai sini dulu video saya kali ini kurang lebihnya saya mohon maaf Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh